tujuh burung asli Indonesia yang jadi incaran dunia Indonesia sebagai negara tropis memiliki kekayaan alam yang sangat tinggi mulai dari hewan, tumbuhan, dan bentang alam terdapat ratusan spesies hewan dan tumbuhan endemik yang hanya ditemukan di wilayah hutan Indonesia. Salah satu yang menjadi primadona adalah berbagai jenis burung yang cantik yang menghuni hutan Indonesia. Berikut telah dirangkum tujuh spesies burung cantik asli Indonesia yang menjadi primadona dunia. Satu, jalak Bali. Jalak Bali merupakan burung pengicau yang hanya dapat ditemukan di wilayah barat provinsi bali jarak bali memiliki bulu berwarna putih bersih dengan ukuran sedang yang dapat tumbuh hingga 25 cm dan berat 108 gram bagian pelupuk mata burung ini memiliki warna biru tua dengan paruh berwarna kekuningan. burung jarak bali ditetapkan sebagai lambang fauna Provinsi Bali pada 1991. 2. Gelatik Jawa. Gelatik Jawa merupakan burung pengicau yang endemik dari Pulau Jawa. Gelatik Jawa adalah jenis burung herbivora yang memakan biji-bijian, terutama biji padi berukuran cukup kecil pelatih jawa dewasa hanya dapat tumbuh hingga 15 cm bulu pelatih jawa berwarna abu-abu perut -abu. coklat kemerahan kaki merah muda dan lingkaran merah di sekitar mata tiga merak Merak merupakan spesies burung yang tidak bisa terbang dan sebagian besar hidupnya dihabiskan di tanah. Merak di Indonesia adalah jenis merak hijau yang banyak ditemukan di Taman Nasional Baluran. Merak jantan dan betina memiliki morfologi yang sedikit berbeda. Merak jantan memiliki ekor yang lebih panjang dan indah dibandingkan merak betina. Ekor ini berfungsi untuk menarik perhatian betina saat musim kawin tiba. 4. Cendrawasi Burung cendrawasi adalah spesies burung anak Papua yang keindahannya sudah tak dilakukan lagi. Bahkan masyarakat asing menyebutnya sebagai bird of paradise karena keindahannya dapat membuka mata. Di Papua, terdapat beberapa jenis cenderawasi yang memiliki ciri morfologi berbeda. Warna bulu yang mencolok biasanya perpaduan antara warna coklat, kuning, putih, hitam, hijau, ungu, biru, merah, dan jingga. 5. Kaswari Kasuari masuk dalam golongan suku Casuariidae yang hanya memiliki 3 spesies. Kasuari hanya dapat ditemukan di Papua dan Australia. Sama seperti merak, kasuari adalah burung tanah yang tidak bisa terbang. Berukuran sangat besar dengan warna bulu hitam dengan leher kebiruan membuat burung ini sangat indah dipandang mata. Di balik keindahannya, Kaswari tergolong burung yang berbahaya karena sangat agresif dan memiliki cakar yang cukup tajam untuk merobek kulit mata. 6. Penggang. Penggang adalah jenis burung yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, yaitu Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Masyarakat lokal sering menyebut enggang dengan nama lain seperti rangkong, julang, dan kangkareng. Enggang termasuk jenis burung omnivora yang memakan buah, kelelawar, tikus, dan hewan-hewan kecil lainnya. Keindahan enggang terletak pada paruhnya yang besar dan berwarna terang. 7. Maleo Maleo merupakan spesies burung yang didominasi warna hitam dan putih. Bagian mata Maleo dikelilingi oleh lingkaran kuning yang mencolok. Keunikan Maleo terletak pada kepalanya yang memiliki tanduk atau jambul yang berwarna hitam. Maleo tidak mengerami telurnya. Saat bertelur, Maleo akan menenggali lubang di tanah untuk meletakkan telurnya. Maleo kecil setelah menetas, sudah ditumbuhi bulu dan dapat langsung terbang. Maleo hanya dapat ditemukan di Papua, Indonesia.